Perkenalkan nama saya Hermina Frederika Dimara, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah yang diampu saya adalah peningkatan keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang dan seluruh pengguna jasa bandara untuk mencegah penyebaran virus corona. Dihimbau untuk selalu memastikan jarak Anda minimal 1 meter dari pengguna jasa lainnya. Memakai masker, serta selalu mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Terima kasih. You're ready passengers and airport visitors to prevent transmission of the corona virus please kindly lay ensure your distance is within one meter other passengers was sent regularly and always provide hand sanitizer thank you